Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Pemirsa selamat datang kembali di channel Indra Permana Official Hari ini saya dalam perjalanan menuju Jakarta Untuk menghadiri program Rukyah Grup Pasien Jakarta Dari tanggal 19 sampai 21 Mei 2022 Rukiah Grup Pasien Jakarta adalah salah satu bentuk atau opsi layanan rukyah yang saya berikan kepada pasien-pasien dari luar Pontianak yang tidak bisa datang bertemu saya secara langsung di kota Pontianak. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat video penjelasan Rukiah Grup Pasien Jakarta yang ada di channel ini. Pemirsa, seperti yang Anda lihat di story Instagram saya beberapa hari yang lalu, Klinik Kitamura baru saja melakukan launching secara resmi. Tepatnya pada tanggal 17 Mei 2022. Mari kita lihat beberapa footage dari peresmian gedung dan lokasi baru Klinik Kitamura Pontianak, pusat perawatan luka dan kaki diabetik yang sekarang beralamat di Jalan Gusti Hamzah, Gang Hidayah Nomor 1A Pontianak berikut ini. Yang terhormat Bapak Bupati, salam dan kami hormati Bapak Ali Kota Pontianak, Kepala Dinas Kota Pontianak, Sismas Pontianak, YMII Pontianak, Bapak Dr. Muhammad Assalamualaikum Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat Pak Dokter telah mendapatkan penghargaan dunia. Ini itu kulit tukot tangan nih, terakhir ini. Beliau kemarin mendapat penghargaan dia budari tentang e, mewakili Indonesia dalam hal perawatan luka-luka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Saat perawatan luka dan kaki diabetik kita murah Pontianak, Jalan Bisti Hamjah, Gang Hidre Nomor 1, Kecamatan Bomenakota, Kota Pontianak, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan. Allah Masyari Allah Serina Muhammad. Allah Masyari. Setelah sambutan-sambutan dan peresmian yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota Pontianak, acara selanjutnya adalah Room Tour. Kami membawa Bapak Anggota Komisi 9 DPR RI, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Kepala Puskesmas Paltiga Pontianak yang hadir dalam acara peresmian ini untuk melihat-lihat ruangan pelayanan yang ada di Klinik Kita murah Pontianak. sekalian ini. Kita... Setelah itu dilanjutkan dengan jamuan makan siang. Pemirsa, sebagai rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami juga mengadakan acara sunat termasal. setelah acara peresmian selesai. Hari ini ada 30 anak yang beruntung. Mendapatkan layanan sunat dengan metode smart clamp secara gratis. Setelah sunatan selesai, kami semua makan siang. Nah, inilah wajah-wajah para staff, perawat, maupun karyawan lainnya di klinik kita muda. Baik pemirsa, itulah tadi acara peresmian gedung dan lokasi baru Klinik Kita murah Pontianak. Bagi Anda yang ingin mendapatkan layanan kami, silakan datang ke sini. Alamatnya di Jalan Busti Hamzah, Gang Hidayah nomor 1A, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.